Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Masih bersama saya Samsudin uh, Bengkalis Penampi uh, deng uh, Dengan lagu ciptaan saya sendiri Lagu Ini lagu Hari Raya Selamat mendengarkan Dengan suara suara tadi di pagi yang hening. mata jatuh ke dalam rasa kumang, nangis bingung, Cucikan dari. God Tadi di pagi yang hening, Sahut sahutan sahutan memuja, memuji ilahi. Terima kasih.